Assalamualaikum, ketemu lagi bersama saya di channel Kassena Rajut. Pada video kali ini, saya akan membuat bunga rajut yang sangat simpel, cocok banget untuk kalian yang masih pemula. Bunga ini bisa dijadikan sebagai hiasan rajutan seperti dompet sweater dan lain-lain tanpa berlama-lama kita langsung ke tutorialnya aja ya sebelum kita mulai videonya jangan lupa untuk klik tombol like tombol subscribe bagi yang belum dan lonceng notifikasinya ya terima kasih pertama-tama siapkan dulu akpen benang dan saya menggunakan benang katun Bali. dan gunting buat dulu simpul awal kemudian setelah simpul awal buat 5 rantai 1 2 3 4 5 kemudian masukkan ke rantai yang pertama masuk ke rantai yang pertama Kemudian slip stitch. Setelah itu, nah, seperti ini. Setelah itu, buat satu rantai, isi rantai yang pertama dengan 10 sc. Dua, tiga. Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Sepuluh Kemudian masukkan Masukkan lagi ke Rantai yang pertama Maksud saya ke lubang yang pertama ya Langsung slip stick nah, Selanjutnya kita buat lagi satu rantai Masuk ke lubang selanjutnya Buat satu SC 1 HDC dan 2 DC. Satu dua, semuanya di lubang yang di satu lubang ya. Kemudian satu HDC lagi dan 1 SC. Jadi satu lubang ada ada 6 ya, 6 kali masukan. Kemudian, nih, dilewat satu lubang, masuk ke lubang berikutnya, buat lagi satu SC, masih di lubang yang sama ya. Kemudian, satu HDC dan dua DC, satu dua, kemudian satu HDC lagi. Satu dan satu sc, nah ini udah jadi dua kelopak. Selanjutnya, ulangi cara yang sama: kompati satu lubang. Nah, ini masuk satu sc, satu HDC, dua DC. 1 2 1 HDC dan 1 SC Nah, seperti ini ya. Langsung penuhi sampai lubang-lubangnya ini terisi. Nah, seperti ini ya hasilnya. Kemudian kita masuk di rantai yang pertama lagi Langsung slip stitch Dan kita potong benangnya Kemudian kita rapikan benang-benangnya seperti ini mudah kan untuk yang mau pakai mute bisa dipasang mute untuk di tengahnya ya seperti ini sekian dulu video dari saya semoga bermanfaat dan bisa menjadi inspirasi untuk kalian Jangan lupa untuk selalu support channel ini ya, dengan menekan tombol subscribe, like, dan komen. Dan jangan lupa untuk share sebanyak-banyaknya. Oh ya, untuk kalian yang mau request video tutorial seputar rajutan, silakan tulis di komentar ya. Dan juga buat kalian yang ingin membeli alat-alat rajut, bisa cek akun Shopee saya. Insya Allah lengkap dan amanah, nanti saya tulis linknya di deskripsi ya. Assalamualaikum, sampai jumpa di video selanjutnya, dadah.